Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini Tentunya kita awali dengan kabar yang mana tentunya membuat kita semakin geram juga nih para Sahabat Ada postingan dari polisi Leslar ya, Pol mengunggah Yang mana disini ada sebuah kalimat caption tuliskan Pas Pol speak up anu Pol dilabrak di DM, ngatain Pol anu Ah, sudahlah kita nyepin say, desain nyari panggung, maklum Lapaknya sepi alemong kata Bu Pol ya ada sebuah kalimat juga di situ ada fans couple yang gol padahal gak ada urusan sekiranya bukan urusannya gak usah ikut campur coba bisa diam aja enggak kurang bahan postingan kah atau sengaja ngajak keluar kata Bupol persahabat ya di sini kita uh, tanggapi dengan bijak aja persahabat ya kita up saja yang tentunya membuat kita bahagia aja yakni nih up vitamin vitamin bahagia aja nih dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya ada komentar juga nih dari Vita Mamaidafa pun komentar dikatakan Bupol mending gak usah diup deh kita nyepin, kita upload vitamin-vitamin vitamin aja Salam sayang Bupol dan admin Lestar semuanya Tuh, respon dari fans ya Kita semua lebih baik melihat kebahagiaan dari Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat ke kabar terbaru Malam ini tentunya ada unggahan dari IGS-nya Lesti Para sahabat ya, malam hari ini Lesti Kejora sedang kumpul bareng nih ya Bersama teman-teman kampus, para sahabat ya Wow, kangennya terobati, kata dari Lesti nih Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kita persahabat ya si cantik melalui si memakai kerudung coklat di ya, persahabat ya wow cute banget ya. Mudah-mudahan tentunya kita malam ini mendapatkan cidukan vitamin bahagia nih Lesti bersama Rizky Bilar. Tunggu saja kabar dan info selanjutnya persahabat ya mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin bahagia sesungguhnya malam hari ini. Mungkin ini dulu informasi di malam ini persahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang, menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.